Oke kawan-kawan cara install Magis yang versi terbaru ya. Saya tadi kan sudah update nih. Nih sudah update tapi tampilannya masih yeah. no nah, yeah, belum.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 Ya. Jadi, ini saya sudah pindah di handphone yang satu ya kan kawan Ya, teman -teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kamu pilih namanya "Pasang Ini Pasang". Terus, kamu scroll nih, scroll cari file download ya. Nah, tadi kan. Ini file ini kan tadi kan berbentuk apk. Nah artinya kalau kamu kembali ke. Menunya TeamWin recovery project. Sudah pasti nggak nampak ya ini filenya. Makanya saya ubah menjadi zip ya. Nah kita install melalui TeamWin recovery project. Nah kalau sudah seperti ini kawan-kawan. Kamu klik. Nih mode ulang setelah pemasangan selesai. Jangan ya, ini jangan dicentang. Nih, jangan dicentang sama sekali ini. Boleh juga deh centangin. Nah, setelah seperti ini kawan-kawan, kamu ini geser ini, ini. Ini kamu geser dulu ya. Hmm. Ini install Magis yang 24.1 ya. Sudah terbaru. <tuh> lagi proses ya harap sabar kawan-kawan Nah, di situ don ya. Artinya restart, restart sendiri. Kan saya sudah centangin yang tanda-tanda bulat tadi itu. kita tunggu dulu kawan nah di sini sudah selesai ya entah kita lihat hasilnya nah tadi kan sudah restart tuh guys kita akan buka ya apakah sudah berhasil kita update magis yang versi terbaru yaitu 24 titik satu Kita akan buka nah disitu sudah terinstall yang benar ya kawan-kawan yang di bawah itu terbaru 24.1 dan yang di atas juga sudah terinstal yaitu versi 24.1 ya artinya saya sudah menggunakan versi terbaru kita lihat software usianya nah oke okay lah kawan-kawan sekian dari saya karena saya sudah menginstal Megas yang versi terbaru Semoga cara ini bermanfaat Jangan lupa subscribe, komen, like ya kawan-kawan Bye